Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian kita ikuti dengan talabul ilmi walaupun lewat media dan pembahasan masih bicara tentang silsilah duka di negeri Palestina. di mandi pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah hitam dan kelamnya bangsa Yahudi dari zaman ke zaman ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah wa ada beberapa poin sebelum saya menjelaskan tentang sejarah kelam bangsa Yahudi ini yang pertama kalau cerita tentang Yahudi ataupun Bani Israel, tentu tidak semua Yahudi dan Bani Israel itu memiliki sejarah hitam dan kelam. Karena di antara mereka ada mukmin yang saleh dan juga ada orang-orang yang fasik dan zalim. Dan itu digambarkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an di surah As-Sajdah ayat 23 24 Walaqad ataina Musa al fi min ja ja minhum bi amrina lamma sabaru wa dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa Maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu untuk menerima Al-Quran Dan kami jadikan kitab Taurat petunjuk bagi Bani Israel Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk Dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka mengimani ayat-ayat kami. Dalam ayat ini bahawa tidak semua Bani Israel memiliki sejarah kala. Ada pemimpin-pemimpin Bani Israel yang memberikan petunjuk kepada manusia kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 162. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa zulmin karena kezaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dulu pernah dihalalkan kepada mereka Dan karena mereka sering menghalangi manusia dari jalan Allah Dan karena mereka menjalankan riba Padahal sungguh mereka telah dilarang darinya Dan karena mereka memakan harta dengan cara yang tidak sah alias batil Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adab yang sangat pedih maka dari dua ayat ini menunjukkan bahawa tidak semua Yahudi ataupun Bani Israel jahat tidak. Ada orang-orang baik di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, akan tapi secara umum Bani Israel yang lama, maksudnya Bani Israel tempo dulu. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla artinya sedikit sekali diantara mereka yang tidak kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 66. Walau annakum aqomu at-taurata wal-injil Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa mintah tiarjulihim minhum ummatam muqtis wa wakathirum minhum sa'ama ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil. Serta al, serta Injil dan Al-Quran yang turun kepada mereka dari Tuhannya. niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka. Dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan kebanyakan di antara mereka sangat buruk apa yang mereka lakukan. Dari sini juga ada kaedah bahwa Bani Israel kebanyakan kufur ada di antara mereka yang baik tapi kebanyakan mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ditunjukkan juga dalam surah yang lain surah Al-Imran 110 walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aqtharuhumul <tuh> fasikun kalau lah ahlu kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani itu beriman tentu itu lebih baik bagi mereka tetapi sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka fasik. Ini kaedah yang kedua. Yang ketiga, bahwa permusuhan orang-orang Yahudi pada kita kaum Muslimin itu permusuhan yang mustamir. Wa an-nadawatahum da'im. Artinya permusuhan ini tidak mungkin dihentikan. Sehebat apapun negara-negara Islam untuk menghentikan Kekejaman Israel kepada Palestina Atau kekejaman Yahudi kepada orang-orang yang beriman Itu tidak bisa dihentikan Karena memang Al-Quran yang mengatakan seperti itu Sebutkan dalam surah Al-Baqarah 217 Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andinikum Ini dan mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian sebisa mereka. Dan juga Allah mengatakan wala tardha ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha selamanya, lan di sini tufi yufidu ta'bid artinya. Selamanya orang-orang Yahudi itu dan Nasrani tidak akan redha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Artinya kita tidak heran. Kalau orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dengan seluruh kemampuan mereka karena itu sudah dicantumkan dalam Al-Qur'anul al Karim. Kemudian yang keempat, maka al muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an. Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa akan terjadi kehinaan dua kali. Kehancuran dua kali bagi bangsa Yahudi, dan itu disebutkan dalam Surah Al Isra ayat empat Allah mengatakan: وَقَضَائِنَ إِلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فِى الْكِتَابِ لَتُبْصِدُنَّ فِى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَكْلُؤَانَ أُلُوَانَ كَبِيرَةٍ Dan kami telah pastikan kepada bani Israel yang tercatat dalam Alkitab Al-Qur'an bahawa mereka akan merusak di bumi dua kali dan mereka akan dihinakan juga dua kali. Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada sejarah di sini dan sudah saya singgung sedikit tentang masalah ini pada kajian sebelumnya bahwa ketika Bani Israel itu semakin jauh dari ajaran nabinya. Bahkan sebagian mereka kemudian banyak yang menyembah berhala. Maka diutus kepada mereka raja Zali. Dan penghancuran pertama dilakukan oleh Bukhun Nasr, di mana Bukhtun Nasr, raja Babil, ini datang ke, Israel, ke Palestina, kemudian menghancurkan Yahudi sehancur-hancurnya, sebagian mereka dibunuh, anak-anak, dan perempuannya ditawan, dibawa ke Irak, dan begitu seterusnya. Kemudian juga, yang kedua kalinya terjadi di masa Isa bin Maryam. Ketika mereka mulai membunuh para nabi Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh, bahkan Isa pun Upaya pembunuhan terjadi, akan tetapi Allah angkat Isa ke langit Maka didatangkan kepada mereka orang-orang Romawi Orang Romawi ini kemudian kembali menjajah Bani Israel Sampai akhirnya mereka terhina dua kali Ini satu penafsiran Ada yang mengatakan bahawa Kehinaan Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu terjadi di zaman Rasul Ketika Bani Kunaika terusir dari Madinah Kemudian Bani Nadir terusir dari Madinah Kemudian Bani Quraidah terusir dari Madinah Terakhir mereka berkumpul di Khaybar Dan Nabi SAW berhasil mengalahkan orang-orang Khaybar Maka dari sini orang-orang Yahudi akan terus terhina Makanya di zaman Umar ibn Khattab Persia dikuasai sampai ke Baitul Maqdis Kemudian terulang di zaman Salahuddin Al Ayubi Juga terulang lagi Baitul Maqnid dikuasai kaum muslimin Dan kelak di akhir zaman Orang-orang Yahudi pun akan dihinakan Oleh Al mahdi Muntadar Muhammad Ibn Abdullah, Rahimahullah ta'ala Ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah azza Azzawajal Kemudian yang nomor 5 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam surah Al Imran ayat 111, "Lan yadurrukum illa ada wa iyyukatilukum yuwalukumul adbar summalayun sorun. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka melarang kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah artinya." Selanjutnya mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla Artinya sehebat apapun orang-orang Yahudi menyerang kaum muslimin Itu tidak akan membahayakan kaum muslimin Kecuali sedikit Walaupun sekarang pertempuran sengit Israel kepada Palestina, Maka itu bagian-bagian riak-riak kecil saja Sebab kalau betul-betul bertempur kaum muslimin Dengan orang-orang Yahudi di mana seluruh kaum muslimin dunia bersatu mereka tidak ada apa-apanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan Lan yadhurukum illa adha Wa iyuqatilukum yuallukumul adbar Thumma layunsurum Mereka tidak akan membahayakan kamu Kecuali gangguan-gangguan kecil saja Dan jika mereka memerangi kamu Nisai mereka akan kalah mundur ke belakang Selanjutnya mereka tidak akan ada pertolongan sama sekali Ma'asyur al-muslimin yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala baik kita akan masuk kepada sisi gelap bangsa yahudi dari zaman ke zaman ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah azza wa jal berkembangnya orang-orang yahudi itu itu terjadi di mesir jadi ketika Nabi Allah Yusuf a.s.w. memboyong seluruh keluarga ayahnya Ya'qub kemudian Putera-putera Yakub yang 12 itu beranak pinak berketurunan, akhirnya kemudian mereka berkembang cukup pesat di Mesir, sehingga mereka disebut Bani Israel. Karena Israel itu nisbat kepada Yakub. Yakub itu artinya Israel. Kenapa disebut Israel? Ada yang mengatakan bahwa Yakub itu selalu berjalan tengah malam untuk tafakur memandang kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan berjalan tengah malam dalam bahasa Arab itu disebut Isra makanya ada perjalanan Rasul itu Isra Mi'raj kenapa Isra? karena perjalanan tengah malam karena Ya'qub suka keluar malam memandang kekuasaan Allah Azza wa Jal, makanya disebut Isra yang kemudian ditambah Il, Isra'il Il itu artinya Allah hamba Allah yang senantiasa tafakur di tengah malam ini satu penafsiran ada yang mengatakan Israel itu dari bahasa Ibrani. Il itu Allah, Israel itu artinya hamba Allah. Jadi Abdullah Israel artinya Abdullahi, hamba Allah. Karena Nabi Yakub adalah orang yang sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinisabkan kepada dia bahasa Ibrani namanya Israel. Jadi keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dari mana? Dari dua belas putranya, termasuk juga Nabi Yusuf. Binyamin, Lawa, kemudian Yahuda dan yang lainnya. Lah di zaman Yusuf inilah Bani Israel dihormati oleh Firaun. Tentu Firaun di zaman Nabi Yusuf bukan Firaun di zaman Nabi Musa. Sampai akhirnya ketika Yusuf meninggal dunia, barulah kemudian terjadi perbudakan hebat oleh kaum Kipti. Kaum Kipti ini kabilanya Firaun. Sehingga mereka merasa dihinakan luar biasa. Dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya kemudian muncullah seorang nabi yang sangat masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, satu di antara ulul azmi minar rusun, nabi yang disematkan kalimur rahman, nabi Musa Alaihi Wassalam sang penyelamat Bani Israel. Di sini kisah mulai di, dimulai. Jadi ketika nabi Musa Alaihi Wassalam mendakwahi Firaun subhanallah mata-mata Bani Israel ini mereka melihat mukjizat Nabi Musa yang luar biasa mereka melihat tongkat yang berubah menjadi ular sebagaimana Allah subhanahu wa taala firmankan dalam surah al-qasas 31 Bani Israel melihatnya kemudian juga tangan yang bersinar putih kalau dimasukkan ke pesaknya kemudian dikeluarkan tangannya seperti baterai memiliki cahaya dan itu disebutkan juga dalam surah Al-Qasus 32 dan Bani Israel melihatnya kemudian ketika terjadi wabah dan kekeringan yang hebat yang menimpa kepada kaum kibti yang disebutkan dalam surah Al Arab 130 Bani Israel pun melihatnya kemudian ketika membuat banjir sungai Nil dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al Arab 133 Allah mengatakan: فَأَرْسَلْنَا أَلَيْهِمُ الْتُفْوَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَالَ وَالْضَفَادِيَ وَالْدَمَ آيَاتِنَّ مُفَسَدَاتِنَّ فَاسْتَكْبَارُ وَكَانُوا كَوْمًا مُجْرِمِينَ Maka kami kirimkan kepada mereka tufan di mana sungai nil itu meluap airnya bahkan belalang, kutu, katak darah air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas tetapi mereka tetap menyombongkan dirinya. Mereka adalah kaum yang berdosa, artinya Bani Israel melihat mukjizat ini. Kemudian juga melenyapkan uang. Subhanallah, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menyelam apa melenyapkan uang dan harta Firaun serta para pengikutnya. Dalam tafsir yang disebutkan, maksud uang di sini adalah emas-emas di zaman itu kan pakai emas uangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus ayat 8 Kemudian juga ketika membelah lautan, Nabi Musa membelah lautan, bani Israel betul-betul melihatnya. Sampai-sampai ketika mereka mengatakan wah in dalam wahai Musa, mereka sudah mengepung kami, gimana ini? Musa menenangkan bani Israel dan mengatakan tenang, in Allah saya hadin, kebersamaan kita dengan Allah akan berikan petunjuk. Akhirnya kemudian dipukulkan tongkat itu di laut merah. Laut Merah menjadi dua belas jalan sesuai dengan jumlah kabilah. Bani Israel melihatnya. Kemudian juga mengeluarkan air dari bebatuan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Surah Al-Arab seratus enam puluh. Wa idis tasqamusalikaumihfakul nadri bi asakalhajar fang fajarat min kuthnata ashrata ayna. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu mancarlah air darinya dua belas mata air. Bani Israel betul-betul melihatnya. Artinya, bani Israel itu diberikan karunia mampu melihat mujizat Nabi Musa. Akan tetapi saya katakan, walaupun bani Israel melihat begitu banyak mujizat yang Allah tampakkan di hadapan mereka dari Nabi Musa Alaihi Wasallam, tapi bani Israel ini kaum yang kufur. Tidak bersyukur, keras kepala, degil Bahkan ketika baru saja dilewatkan dari sungai Nil Kemudian Fir'aun ditenggelamkan dan mereka melihatnya Ketika Fir'aun sudah tenggelam itu Mereka tidak percaya Fir'aun tenggelam Sehingga mereka meminta Nabi Musa untuk diperlihatkan jasadnya Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan jasad Fir'aun Baru setelah dilihat oleh oleh Bani Israel, baru yakin Fir'aun itu mati. Sudah jelas-jelas mereka melihat Fir'aun itu tenggelam, masih juga ingin melihat jasadnya. Cukup saya di sini tidak. Akhirnya setelah kemudian berjalan sebentar, meninggalkan Laut Merah itu, rupanya mereka melihat ada satu daerah penyembah berhala, banyak patung yang disembah di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala gambarkan dalam surah Al-A'raf 138. Wajawazna bani Israel, bi Israel al -bahra. Kemudian, hmm. ala ya ala hmm. ya Musa, alihah, hmm. Kata Allah ketika kami sudah selamatkan di bani Israel ini dari kejaran Fir'aun dan tidak ditenggelamkan di laut merah tiba-tiba mereka lewat di sebuah kaum yang mereka ikatikab terhadap patung-patung mereka tiba-tiba mereka mengatakan ya Musa jadikan untuk kami banyak Tuhan sebagaimana mereka juga banyak Tuhan Musa marah dan mengatakan kalian di kaum yang jahil ayat ini pernah dibacakan Rasul ketika perang Hunin jadi sahabat ini dalam perang Hunin itu kan banyak orang yang baru masuk Islam dalam perjalanan perang itu, melihat pohon bidara yang sangat besar. Teringat kepada sejarah ketika mereka di masa jahiliyah Kalau berperang itu selalu tabaruk dengan pohon itu. Menggantungkan pedang-pedang mereka di situ. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi SAW. <tuh <tie> -tuh> ya Rasulullah, ij'allana zata'anwat kamalahum anwat Ya Rasul, jadikan gantungan pedanglah untuk kami tabaruk. Sebagaimana mereka juga punya gantungan pedang. <tuh <tie> -tuh> Rasul marah. <-tuh> Akhirnya Nabi SAW sampai bertakbir tiga kali dan mengatakan... Kultum kama qalat banu israel li musa Kata-kata kalian itu pasti seperti permintaan bani Israil Kepada musa ij'allana ilahan Kamaluhum aliyah Jadikan banyak Tuhan sebagaimana mereka juga Banyak Tuhan Kalian di kaum yang jahil Sudah dapat hidayah musa sap, Begitu artinya lihat ya. Bani Israil ini sudah diselamatkan Sudah tampak mukjizat nabi musa Masih juga mau kufur ya. Bagaimana sejarah ini terulang Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Masih dalam perjalanan Menuju negeri yang disucikan Banyak peristiwa di sini Yang menunjukkan sejarah kelam dan hitamnya bangsa Yahudi Saat bersama Nabi Musa menuju Palestina Di antaranya adalah Ketika Mereka Lewat di sebuah tempat mereka tidak bisa keluar dari situ Jadi mereka nyasar mungkin bahasa kita ndak bisa keluar dari situ Rupanya diingatkan Nabi Musa oleh para uqalah Orang-orang yang berakal atau tokoh-tokoh dari Bani Israel ini Bahwa ada wasiat Nabi Yusuf Ada wasiat Nabi Yusuf Sebelum Nabi Yusuf meninggal dunia Nabi Yusuf meminta agar jasadnya tidak dikubur di Mesir tapi dibawa ke Palestina Dikubur di Palestina. Ini yang menjadikan tersesatnya Musa dan Bani Israel Karena tidak membuat jasad Nabi Yusuf Dari sini ada kisah Di zaman Nabi SAW Nabi SAW setelah pulang dari Khaybar Melawan Khaybar Dan berhasil menaklukkan Orang-orang Yahudi Khaybar Dan itu perang terakhir melawan orang-orang Yahudi Pulang Rasul dengan para sahabat Kehabisan bekal di tengah jalan dia pun mampir di seorang nenek dari nenek-nenek Bani Israel nenek-nenek Yahudi nenek-nenek Yahudi di zaman Rasul yang berada di perbatasan kota Madinah maka Rasul minta dijamu. maka nenek itu pun menjamu Rasul dan para sahabatnya memberikan makanan dan begitu seterusnya tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengatakan ingat bahwa Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang Sekecil apapun kebaikan, pasti Nabi akan mengingatnya dan akan membalasnya. Makanya, Nabi SAW mengatakan, "Nek, kau sudah berbuat baik kepadaku. Sekarang kira-kira timbal balik dari kebaikanmu itu apa?" Maka nenek ini mengatakan, "Ya Muhammad, saya tidak ingin apapun kecuali berikan pembantu kepadaku, biar aku tidak bekerja keras." Yang kedua, berikan unta kepadaku, supaya aku tidak jalan kaki. Aku punya kendaraan. Kemudian yang ketiga berikan kalban Yahrusoganami anjing yang bisa menjaga ternak ternakku. Kemudian berikan ini, itu, ini, itu macam-macam. Heran Rasul. Ini kebaikan secuil tetapi balasannya minta banyak. Maka Nabi saw mengatakan kepada nenek Yahudi ini, nenek, kata Nabi saw, lemahkah dirimu untuk seperti Nenek di zaman Bani Israel hmm. lemahkan dirimu, wahai nenek, untuk seperti nenek di zaman Bani Israel. Hmm. Sahabat heran, apa maksudnya Rasulullah ini? Hmm. Maka Nabi SAW menceritakan dahulu Nabi Musa pernah tersesat hmm. bersama Bani Israel karena tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf, hmm. dan tidak ada yang tahu kuburan Nabi Yusuf kecuali seorang nenek dari Bani Israel. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun mendatangi nenek itu Kemudian kata Nabi Musa Wahai nenek tunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf Nenek itu mengatakan Ya Nabi Allah Bisa saja aku tunjukkan di mana kuburannya Tetapi tidak semudah itu ada imbalannya Kata Nabi Musa wasalam, Apa imbalannya Maka nenek itu mengatakan An aku ma'aka fil jannah Jadikan aku temanmu di sorga Nabi Musa kaget Hanya menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf Permintaannya sebagai timbal baik kebaikannya Supaya dia menjadi teman Nabi Musa di sorga eh, Sorga bukan milik Nabi Musa Nabi Musa terdiam Sampai akhirnya Jibril datang mewahyukan kepada Nabi Musa Bahwa nenek itu pantas mendapatkan itu Akhirnya ditunjukkanlah kuburan Nabi Yusuf Kemudian digali karena jasad Nabi tidak mungkin dimakan tanah masih terputus. Akhirnya kemudian dibawalah jasadnya Nabi Yusuf menuju Palestin. Lihat bagaimana wanita di zaman Rasul hibut sangat mencintai dunia padahal orang sudah tua itu lebih dekat kepada akhirat dibandingkan kepada dunia. Mashruul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga setelah Nabi Musa as terus berjalan, antara peristiwa-peristiwa dalam perjalanan itu, ketika Nabi Musa as diuji oleh Allah subhanahu wa taala tidak bisa keluar di padang pasir, alasannya karena bani Israel tidak bisa diajak kerjasama. Ketika mereka sampai di perbatasan Palestina, tinggal masuk saja ke Palestina lewat jalur Ariha kota tertua di dunia tiba-tiba mereka takut dengan orang-orang Kan anyun, penduduk asal Arab yang sudah tinggal di Palestina sebelumnya sehingga kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa karena lancang lihat lancangnya Bani Israel orang-orang Yahudi ini wahai Musa kalau kau ingin mengajak perang kami, kami tidak sanggup sudah lelah kami berjalan kalau kau ingin perang-perang sana sendiri ajak Tuhanmu berperang berdua biar kami nonton di sini siapa yang kalah siapa yang menang dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada Bani Israel ketika mereka berada di padang pasir disebar kabut di mana-mana sehingga mereka tidak bisa keluar dari negeri itu bayangkan kabut di mana-mana setiap mereka berjalan ke sana balik lagi ke sini Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran sebagai "ardu'ti" negeri linglung. Mereka dilinglungkan, tidak bisa keluar dari situ. Bayangkan, itu padang pasir, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, betul-betul padang pasir kering kelontang. Kalau seandainya bukan karunia Allah, mereka bisa mati kelaparan. Tetapi Bani Israel ini degil. Mereka datang kepada Nabi Musa Meminta makanan yang turun dari langit dan minas sama Ditolak Nabi Musa? Tidak Nabi Musa tidak menolaknya Nabi Musa justru mengabulkannya Akhirnya Nabi Musa ke salatu wasalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba kemudian menurunkan dua makanan yang sangat lezat Yang pertama disebut al Yang kedua disebut salwa mana itu semacam madu, salwa itu semacam daging buruh ada yang mengatakan roti yang ada daging di dalamnya itu mana salwa dan itu sudah diletakkan Allah Azza wa jal, di waktu mereka harus makan jadi kalau seandainya makan tiga kali pagi, siang, sore mereka tinggal ngambil saja kemudian mereka mengeluh kepada Nabi Musa ya Musa tidak ada pohon kami panas akhirnya Nabi Musa adik ke salatu wassalam berdoa Kemudian didatangkan awan di kepala mereka. Awan ini menaungi mereka dari panas matahari. Kemudian mereka mengatakan, Ya Musa kami haus. Akhirnya Nabi Musa AS memukulkan tongkat di batu. Kemudian terpancar dua belas mata air. Wa idhistaskaw Musa liqaumihi faqul nadrib biasa kal hajar fangfajarat min khusnat ashrata aina kenapa tidak satu mata air untuk rame-rame kenapa mesti dua belas karena Bani Israel itu satu kabilah dengan kabilah yang lainnya bermusuhan makanya Allah mengatakan apa tah sabuhum jami'an wa kulubuhum syatta kalau lihat mereka bersatu tidak orang Yahudi itu mereka bercerai berai di antara mereka makanya biar tidak ribut dibuat masing-masing mata air Kabila benyamin sendiri, kabila Yusuf sendiri, kabila Yahuda sendiri, kabila Lawas sendiri dibuat masing-masing. Karena mereka terkenal suka bertikai. Lama mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Rupanya mereka bosan memakan mana dan salwa itu. Akhirnya kemudian karena bosannya memakan mana dan salwa. Maka mereka pun meminta kepada Nabi Musa as untuk makan makanan yang lain. Kami pengen sayuran, kami pengen bawang-bawangan. Nabi Musa as heran dengan perilaku bani Israel. Kenapa diberikan makanan yang enak, tetapi memilih makan yang tidak enak? Makanya Allah subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran sendiri tentang. Bagaimana kisah Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa Makanan selain makanan yang telah dianugerahkan kepada mereka dari langit Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah Di antaranya adalah Ketika mereka meminta makanan-makanan itu Nabi Musa sempat marah dan mengatakan Eh bitum misra Fa innalakum masa'altum Kalau kalian ingin sayur-sayuran Ingin bawang-bawangan, kalian tinggal turun ke kota-kota. Misraun di sini bukan Mesir, artinya kota-kota. Kalian tinggal turun ke kota-kota, ke desa-desa, ke daerah-daerah, tinggal beli dapat. Tapi mana dan salwa ini berbeda, karena mana dan salwa ini makanan dari langit. Lah sebab itulah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan orang-orang Yahudi, hinakan Bani Israel, karena mereka menentang Nabi. Kemudian juga di antara kisah yang lain juga yang masih diarduti tadi Ketika Nabi Musa AS datang dengan rombongan Bani Israel Orang-orang kan'an ini ketakutan Lah ada seorang murid Nabi Musa Yang menguasai Ismul Azam nama-nama yang sangat agung yang kemudian ditugaskan Nabi Musa untuk berdakwah di negeri Kanaan, ah. namanya Bal'am ibn Ba'ura lah orang-orang Jabariun ini, orang-orang Kana'an datang kepada Bal'am dan mengatakan ya Bal'am Nabi Musa datang dengan pasukan Bani Israel hendak menyerbu kami sebaiknya kau berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kehancuran mereka Bal'am ini ulama Bani Israel dan dia orang soleh bani Israel, bukan orang biasa. Balam tidak mau pada awalnya, tapi karena setiap hari datangkan harta, datangkan jabatan macam-macam, akhirnya luluh juga hatinya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan kecelakaan Nabi Musa, tetapi setiap dia berdoa kecelakaan kepada Nabi Musa, kecelakaan itu justru menimpa kepada kaum kanan. Sampai orang-orang mengatakan dia ya Balam. Ah. Kami suruh kau mendoakan kejelekan kepada mereka. Kenapa kau berdoa kejelekan untuk kami? Maka Balam mengatakan khasirat Khosiratun wal Akhirah. Sungguh telah rugi duniaku dan akhiratku. Sudah hilang duniaku, sudah hilang pula akhiratku. Karena sudah terlanjur dalam bahasa kita, mungkin ya sudah basah mandi sekali. Akhirnya Balam mengatakan kepada orang-orang sediakan gadis-gadis terbaik kalian. Goda bani Israel. Kalau satu di antara orang pilihan Nabi Musa tergoda dengan gadis sekalian. itu sudah cukup. Akhirnya kemudian disuruh jualan masuk ke tenda-tenda. Rupanya satu di antara orang Nabi, pilihan Nabi Musa alaihi salatu tergoda pula dengan wanita ini. Akhirnya sampai melakukan perzinahan. Dengan sebab berzinahnya orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit taurib. Bani Israil mati dalam satu hari. Akhirnya kemudian dicari-cari penyebabnya. Rupanya penyebabnya karena orang pilihan nabi Musa ada yang berzina. Maka diutuslah seseorang untuk membunuh orang itu, masuk ke dalam tendanya, kemudian dilihat dia sedang berzina ditombak dari punggungnya menancap sampai ke perut wanitanya. Kemudian dibawa kayak sate ke luar tenda sambil mengacungkan ke langit dan mengatakan hagaa liman asak jazaan liman asak beginilah balasan bagi orang yang telah bermaksiat kepada Muyar. Akhirnya kemudian wabah itu pun dihilangkan. Lihat bagaimana Bani Israel, al Muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala termasuk juga Nabi Musa a.s. terfitnah di negeri ini oleh orang laki-laki yang sangat indah bacaan Tauratnya menguasai kiraat Taurat bahkan paling indah bacaannya dan orang suka dengan suaranya siapa dia? Korun Korun itu orang dekat Nabi Musa memiliki suara indah dan suka manusia kepada Korun karena bacaan Taurat yang indah luar biasa awalnya Korun ini dia berikan rizki, masih mau bayar zakat, masih sedekah Tapi ketika betul-betul Allah bukakan kepada korun ini Harta yang banyak, sombonglah dia Lebih parahnya, dia memerintahkan seorang pelacur Yang hamil untuk mengakui bahawa dia dihamil Nabi Musa Terjadilah mubahalah di sini Maka Nabi Musa marah Akhirnya berdoa kepada Allah Dan Allah perintahkan Nabi Musa Untuk memerintahkan bumi Menenggelamkan Fir'an Akhirnya Allah tenggelamkan Korun dan seluruh hartanya Maksudnya ada istilah harta korun Ma'asyur muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Cukup sampai di sini kisahnya tidak Masih banyak kisahnya Ketika Nabi Musa Salatu wassalam tidak bisa keluar dari Arduttih ini Makanya Nabi Musa kemudian membuat negara berbasis kota di dalam Arduttih itu Tetapi namanya negara itu pasti harus ada undang-undang yang mengaturnya Dan ketika itu belum turun Taurat kepada Nabi Musa Musa itu hanya mengandalkan suhuf Makanya Allah mengatakan Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Jadi masih mengandalkan suhuf Belum ada Taurat maka Musa meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel Dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan Musa disuruh keluar dari Ardutih menuju Bukit Sinai. Ketika itu Musa mengatakan kepada Harun pimpin Bani Israel Aku tidak lama hanya 40 malam saja Berkat Nabi Musa Ketika 40 malam ini Rupanya 10 hari sebelum kepulangan Nabi Musa Bani Israel kufur Kenapa kufur? Rupanya ada orang munafik di zaman itu Yang membuat patung anak sapi Namanya Samiri Samiri inilah Yang kemudian memurtadkan sebagian besar Bani Israel Karena ketika Bani Israel ini dari Mesir Melintasi laut merah itu Sebagian mereka merasa terbebani dengan emas-emasnya Karena sebagian emas itu adalah emasnya milik kaum kibti Sebagian mereka upah tapi belum bekerja Ada yang juga yang pinjam Dan itu diharamkan dalam syariat Nabi Musa Sehingga mereka membuang emas-emas di lautan Nah Samiri ini berjalan di belakang Dia kutip emas-emas itu Makanya dari emas-emas itulah akhirnya Samiri Membuat patung sapi Dan Samiri ini ketika itu sangat dekat jaraknya dengan Nabi Musa Ketika Nabi Musa tiba-tiba di sampingnya ada orang yang berbaju putih Tiba-tiba memerintahkan sesuatu kaget Samiri Kenapa pula Nabi Musa diperintah-perintah orang? Nabi Musa, uh, Samiri sudah mulai curiga ini. Jangan-jangan itu malaikat. Ya memang itu malaikat Jibril. Ketika Nabi Musa hendak memukulkan lautnya supaya rapat, kata Jibril tunggu dulu, tunggu dulu. Sampai Fir'on di tengah lautan. Baru setelah kemudian Fir'on di tengah-tengah, kata Nabi Jibril pukulkan sekarang. Baru dipukulkan, rapatlah lautan, tenggelamlah Fir'on. Musa ini memperhatikan orang yang berbaju putih itu. Ketika orang berbaju putih naik kuda putih diperhatikan tempat pijakannya. Setiap dia memijak diambil pasirnya, memijak diambil pasirnya. Dan ingat bahwa simbol kematian itu kambing dan simbol kehidupan itu kuda. Makanya ketika peluk sorga masuk ke dalam sorga dan peluk neraka itu masuk ke neraka, maka jiabil maut didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas. Kemudian disembelih oleh Allah. Kemudian diserukan kepada penduduk sorga, La mautalakum, khuludun la mautalakum. Dan diserukan kepada penduduk neraka juga, khuludun la mautalakum. Di sini Allah simbolkan kematian dengan kambing kibas. Maka simbol kehidupan adalah kudanya Jibril. Makanya ketika Samiri kemudian membuat patung anak sapi itu. Kemudian dimasukkan itu pasir bekas pijakan kaki kuda Jibril ke mulut patung anak sapi itu. Tiba-tiba lahu huar Mengeluarkan suara hidup tapi bisa bergerak Tidak bisa bergerak tetapi bisa bersuara Dari situ kata Samiri kepada Bani Israel Lihat bagaimana Musa jauh-jauh ke Bukit Saina Cari Tuhannya pada Tuhannya di sini Maksudnya patung anak sapi Dari situ akhirnya sebagian besar Bani Israel murtad Musa diwahyukan Jibril Tentang murtadnya Bani Israel bergegas dia balik Ketika dia balik, betul-betul sudah murta sebagian besar mereka Maka dia marah kepada Harun Ditariknya, janggutnya, ditariknya Kepalanya, kemudian mengatakan Apakah engkau hendak memecah belah Bani Israel? Kata Harun, dia ya Musa Aku tidak seperti dirimu, kau kuat Bani Israel, takut Aku lemah Mereka mengancam hendak membunuhku Aku hanya bisa menasihati, tapi tidak bisa melarang mereka Akhirnya kemudian Musa pun Memecahkan papan taurat Kemudian mengumpulkan orang-orang yang murtad Kemudian mereka disuruh untuk bertobat Dan Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan Faktulu angfusakum Tobat kalian, kalian harus membunuh diri-diri kalian Ketika itu mereka tidak mau Bagaimana membunuh diri-diri mereka dengan pisau-pisau gitu kan Karena mereka tidak mau Maka Musa marah Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diangkatnya bukit tur di atas kepala mereka Ketika bukit tur di atas kepala mereka Musa mengatakan Kalian mau bertobat Atau bukit ini kami timpakan kepada kalian Mati juga Akhirnya mereka memilih Untuk mati bertobat Dan bukit tur dikembalikan kepada asalnya Mereka pun saling membunuh di antara mereka Dan itu bentuk tobatnya Lihat bagaimana kedegilan Bani Israel Ditinggal 40 malam bisa kufur ya. Ma'asyurah muslimin Yang dibuliakan Allah ta'ala Kemudian juga peristiwa yang lain Yang terjadi Selama perjalanan Nabi Musa AS Ketika Orang-orang ingin Mendengar kalam Allah mereka meminta kepada Nabi Musa Ya Musa Kami ingin mendengar bagaimana Tuhanmu bicara denganmu Karena Nabi Musa itu disebut kalimullah Nabi yang suka berdialog dengan Allah Akhirnya Nabi Musa kabulkan Ayo, tapi ikut saya ke Bukit Sinai. Akhirnya Musa pun berangkat duluan Dan mereka belakangan Sesampainya Nabi Musa di Bukit Sinai itu Nabi Musa berdialog dengan Allah Suaranya terdengar karena ketika itu banyak kabut Suaranya terdengar oleh Bani Israel yang ada di belakangnya Jadi sengaja Allah memperdengarkan suaranya Kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel 70 pilihan Bani Israel yang ikut di belakangnya Tapi karena ada terhalang kabut Mereka hanya bisa mendengar dialognya Musa dengan Robnya Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kabut itu hilang Akhirnya mereka pun masih kurang yakin Sampai-sampai mereka mengancam Nabi Musa dan mengatakan Lannu'mina laka hatta narallaha jahrah Wahai Musa kami belum yakin Sampai kami melihat Tuhanmu. Padahal awalnya mereka minta diperdengarkan suara Allah Sekarang minta pula diperlihatkan Kurang ajar tidak tuh. Apa yang terjadi Maka Allah mengatakan Allah kirim petir Sehingga mereka semua mati setelah kemudian mereka mati Allah hidupkan kembali Baru mereka sadar Permintaan itu mustahil Bagaimana mungkin Allah bisa dilihat Tapi lihat bagaimana Degilnya Bani Israel Kepada Nabinya Sampai sedemikian rupa mereka meminta permintaan ke Kepada Nabi Musa adihi, Salatu wassalam al muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Bukan itu saja Nabi Musa itu punya kebiasaan Kalau mandi sendiri, tapi kalau Bani Israel mandi itu bareng-bareng di sungai sama dengan orang kampung ya zaman dulu itu kalau mandikan rame-rame itu di sungai sehingga mereka menuduh Nabi Musa itu punya cacat di badannya makanya Nabi SAW bersabda yarhamullahu Musa qad bi akhtar min hadha sabar. sungguh Allah merahmati Nabi Musa banyak kali ujian Nabi Musa itu, tapi dia sabar di fitnah kehormatannya Bani Israel, Musa itu jangan-jangan badannya banyak, penyakitnya ada lepranya atau apa gitu Jadi suatu ketika Nabi Musa mandi. Nah mandi di sini mungkin Bani Israel sebelah sana begitu ya. Dia letakkan pakaian di atas batu. Rupanya batu ini tiba-tiba hidup berjalan. Nabi Musa kebingungan karena pakaian di atas batu tuh. Batunya berjalan, dikejar sama Nabi Musa. Rupanya batu itu melewati Bani Israel yang sedang mandi Maka Bani Israel melihat Nabi Musa Yang sedang telanjang mengejar-ngejar batu Mereka baru melihat Demi Allah tidak ada Badan yang lebih indah dibandingkan Sosok Nabi Musa Baru mereka sadar bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak benar Lihat Sampai mereka mencacati kehormatan Nabi Musa Aleyhi Salatu wassalam Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kemudian juga ketika Musa AS meninggal dunia Kemudian juga sebelumnya Harun AS meninggal dunia di negeri T Maka 40 tahun setelahnya datang generasi kedua generasi terbaru Dan pemimpin yang baru Yusai ibn Nun dan berhasil masuk ke negeri Ariha dan mengalahkan Ardukanan ah, Sampai menguasai Betul Maqdis Ketika Nabi Yusai ibn Nun Meminta kepada Bani Israel untuk masuk Dengan cara ruku menundukkan pandangan Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengucapkan hitah Hitah itu artinya Ya Allah ampuni dosaku Apa yang terjadi? Mereka tidak mau menundukkan pandangan, justru mereka berjalan dengan cara berbalik, mundur-mundur-mundur-mundur begitu. Kan menghina namanya. Bukan hanya itu saja, disuruh mengucapkan hitoh malah hintoh. Kalau hitoh itu ya Allah saya minta ampun dari dosa-dosaku. Kalau hintoh itu ya Allah berikan makanan kepadaku. Bayangkan orang suruh minta ampun malah minta makan. Nah, Ini Bani Israel semua nabi yang dikirim ditentang dia makanya wajar kalau mengatakan fariqan kazzab tum wa sebagian kalian ada yang mendustakan para nabi sebagian kalian ada yang membunuh para nabi maaf muslimin yang dipuliakan Allah azza bahkan ketika kemudian Yusuf ibn Nun meninggal dunia kemudian Palestina ini dikuasai oleh jalut akhirnya mereka meminta kepada nabi yang dan yang terakhir Nabi yang memimpin mereka namanya Samuel Itu Nabi terakhir itu Yang memimpin Bani Israel di masa Hukum kudot namanya Mereka datang kepada Nabi Samuel Dan mengatakan Ya Nabi Allah Kami sudah bosan dipimpin para Nabi Kami ingin dipimpin para Raja Biar kami bisa jaya kembali Tolong pilihkan Raja untuk kami Akhirnya Nabi Samuel ini memilihkan Tolu, Tolu tidak orang miskin Lama-lama raja tidak punya harta, tidak punya kehormatan, sudah dipilihkan seorang nabi. Tidak mungkinlah nabi memilih sembarang. Mereka mengatakan, "Dia ya nabi Allah." Kenapa mesti tolut? Kenapa nggak ada orang lain? Raja itu kan harusnya kuat, harusnya punya kecerdasan, harusnya punya harta yang banyak. Ini siapa tolut ini? Kami tidak kenal dia. Tapi kemudian Samuel mengatakan, "Tolut ini dilebihkan oleh Allah. Dia pilihan Allah." kemudian dibeli, dilebihkan tenaganya dilebihkan ke kecerdasannya, memang tidak ada hartanya, tapi alamat bahwa dia akan menjadi raja kalian nanti tabut akan sampai kepadanya karena tabut itu kan dicuri oleh orang jalut dan tabut ini adalah barang yang sangat diberkahi, makanya Nabi Musa kalau perang itu selalu bawa tabut dan kalau bawa tabut pasti menang nah tabut itu dicuri, makanya mereka lemah Tiba-tiba betul Allah mengirim malaikat membawa tabut dilayangkan di langit Persis diletakkan di depan tolut Baru mereka yakin tolut raja mereka Berangkatlah mereka jihad Tolut membuat aturan di sini. Kalau kalian ingin perang bersama saya Nanti akan melewati sungai syariah Di sungai syariah ini kalian tidak boleh minum banyak Kecuali hanya satu tegukan saja Kalau tidak kalian tidak berhak menjadi pasukanku Perangkatlah sampai di sungai syariah itu Rupanya karena mereka sudah berjalan lama lewat padang pasir, lembah, gunung, bukit, haus juga mereka Ketika melihat air banyak pula mereka minum Hanya sedikit yang meminum satu tegukan itu Ada yang mengatakan jumlah mereka dari 80.000 ribu Sisanya hanya empat ribu yang ikut tol Yang empat ribu ini pun ketika kemudian melihat tentara jalut yang besar-besar Yang banyak pasukannya ciut juga akhirnya sebagian mereka lari tunggang langgang dan hanya tersisa 314 orang. Bayangkan, tinggal 314 orang aja, persis seperti tentara Badar. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sinilah akhirnya Allah menangkan dengan terbunuhnya Jalut di tangan Nabi Allah Daud alaihi salatu yang kemudian tampu kepemimpinan jatuh kepada anaknya lagi namanya Nabi Allah Sulaiman dan ini Kerajaan Bani Israel terkuat sepanjang sejarah Di mana Nabi Sulaiman memimpin kerajaan Bani Israel Yang sangat kuat dan luar biasa Ma'asyur al-Muslimin ini Sejarah kelam bangsa Yahudi zaman lampau Sebelum ke Nabiya Nabi Wasallam. Nabi Mari kita lihat beberapa akhlak orang-orang Yahudi Dan berkaitan dengan zaman sebelum diutusnya Rasul zaman di masa kenabian dan kerasulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di zaman setelahnya bagaimana akhlak mereka yang pertama catatan hitam orang-orang Yahudi dan itu tercantum dalam Al-Qur'an orang Yahudi itu syiddatul adawati lil mukminin mereka sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman dan itu diisyaratkan dalam surah Al-Maidah 82 Latajidanna asyaddan nasi adawaatan lil ladzina amanul yahuda walladzina asyraku Sungguh engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman siapa orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla Wat film Allah Subhanahu wa taala Kita lihat di zaman kerajaan Ashabul Uhud siapa rajanya Ashabul Uhud itu Yaman ada satu daerah namanya Nejron, rajanya Yahudi, namanya Zunwas. Zunwas inilah yang kemudian memaksakan orang-orang Nasrani Nejron untuk masuk agama Yahudi. Kalau tidak mereka disiksa. Sampai akhir cerita akhirnya turun surah al, apa surah al buruj di mana Dhunwas raja Nejor ini membakar orang-orang yang beriman sebanyak 20.000. Lihat kekejaman orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Raja Dhunwas membakar 20.000 orang-orang yang beriman. Sehingga Allah gambarkan waman aqum minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian di zaman Rasul ada orang Yahudi namanya Syath ibn Qais. Syath Ibn Qais Ini orang Yahudi ini, Yang menyulut hampir berperang orang-orang Khojroz dan juga Aus Jadi orang-orang Khojroz dan Aus ini Suatu ketika sedang duduk-duduk Dulu kan bermusuhan nih Khojroz dan Aus ini perang terus tuh. Tiba-tiba setelah keduanya masuk Islam Baik pula keduanya Saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling bersaudara gitu Lah orang-orang Yahudi tidak sedap melihat pemandangan seperti itu Jadi datanglah Syahd Ibn Qais Yahudi ini Kemudian ikut duduk-duduk pula di tempat orang-orang Ansar ini Khajr dan Aus sedang berbincang-bincang Tiba-tiba kemudian dia menceritakan tentang sejarah lama permusuhan Dua kabilah ini karena asiknya bicara terpancinglah orang-orang Khazraj dan Aus ini terpancing keduanya karena terpancing itulah akhirnya hampir-hampir kemudian keduanya berperang sehingga dia mengatakan as-silahu silah as-silahu silah, as -silah, -silah. Ya. tetapi kemudian sampailah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Rasul kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atad unal atad unal jahiliyah wa ana baina Kenapa kalian bawa-bawa tradisi Jahiliyah? Sementara Aku berada di depan kalian. Lihat bagaimana orang Yahudi itu ngompor-ngompori supaya sesama kaum Muslimin itu berperang, dan itu bentuk permusuhan yang luar biasa. Bahkan diceritakan oleh umul Mukminus Sofiya bintu Huyai ibn Ahtab yang belakangan menjadi istri Nabi. Sofia ini bapaknya seorang raja. Bapaknya seorang pemimpin kabilah, dan dia Yahudi. Bapaknya, itu. nah, Sofia menceritakan dalam sebuah riwayat: "Saya ini anak yang paling dicintai bapakku, dan juga paman-pamanku. Namanya Abi Yasir." Nah, suatu ketika, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini bapaknya Sofia ini dengan pamannya Abu Yasir ini mendengar. Kemudian coba melihat nasabnya Rupanya Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel Tapi dari bangsa Arab Pulang mereka lemes, lemes, nggak ada tenaga Rupanya salah perkiraan kita Harusnya Nabi itu kan dari Bani Israel Kenapa pula orang Arab jadi Nabi katanya Akhirnya kemudian Keduanya saling berdialog yang satu mengatakan Apakah memang benar dia Nabi? Apakah dia benar memang Nabi? Maka Kata satunya mengatakan Ya mungkin juga dia Nabi Kemudian yang satunya mengatakan Apakah kau mengenalnya dan yakin? Dia mengatakan ya Bagaimana pendapatmu sekarang ini? Rupanya Nabi bukan dari orang Arab Tapi dari Bani Israel ini maka salah satunya mengatakan ada Wallahi Ma Bakit Kami tidak terima Kami akan tetap permusuhan Selama nyawa di kandung badan Mereka tidak ridho Lihat ya Orang Yahudi itu tidak akan ridho Selamanya mereka akan membuat permusuhan Kepada orang-orang yang beriman Memang begitu tugas mereka Sudah dicatat di hati-hati mereka Kedengkian dan hasad kepada Orang-orang yang beriman Bahkan mereka orang-orang Yahudi itu sengaja membantu orang-orang musyrik Arab Untuk menghina Rasulullah Ketika orang-orang musyrik Arab ini datang ke Madinah Ketika itu disebut Yasrib Mereka menceritakan dan mengatakan kalian kan ahli kitab Di negeri kami ada orang aku Nabi ini Bagaimana caranya saya melumpuhkan mereka Melumpuhkan dia, mendustakan dia, bagaimana caranya Lihat orang Yahudi bersekongkol dengan orang-orang musyrik ini dan mengatakan gini saja Tanyakan kepada dia tiga perkara Kalau dia sanggup menjawab Dia memang seorang Nabi Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab Dustakan kenabiannya wow Wah bahagia orang-orang musyrik itu Dan mengatakan tiga soalan itu apa Kemudian orang ini mengajari Tanyakan kepadanya Tentang fit'yatun zahabu Fi dahril awal Kaifah khobaruhum Tentang seorang anak muda Yang Raja yang pergi ke sana kemari dalam rangka berdakwah kepada Allah Bagaimana kabarnya? Kemudian yang kedua juga tentang Seorang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua Yang kabarnya sangat menakjubkan Bagaimana kondisinya? Termasuk juga soal ruh Tanyakan coba Subhanallah ikhwan Akhirnya kemudian orang-orang musyrik bahagia dengan tiga soalan ini Karena pasti si Muhammad tidak mungkin bisa jawab Lihat, Mereka diberikan amunisi orang-orang Yahudi Ketika datang ke Mekah, mereka mengatakan, Ya Muhammad, jawablah tiga soalan kami. Kalau kau bisa menjawab, kami beriman. Kalau tidak bisa menjawab, kudustakan kenabianmu. Rasul senang mendengar hal itu. Karena Rasul yakin Jibril akan memberitahu jawabannya. Tapi kesalahan Rasul tidak mengucapkan insya Allah. Lupa dia mengucapkan insya Allah. Harusnya Rasul mengatakan, Ya, besok saya jawab insya Allah. Tapi Nabi SAW kemudian Lupa mengucapkan insya Allah Satu hari Jibril tidak turun Dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, tiga minggu Hampir satu bulan Orang-orang pun mulai mencemooh Nabi SAW Sampai akhirnya Jibril turun memberikan tahu jawabannya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala Kemudian juga kita lihat bahwa bagaimana upaya pembunuhan Permusuhan kepada Nabi SAW itu sampai dilakukan dengan cara upaya pembunuhan. Mereka datang kepada seorang penyihir handal di zaman itu, namanya Labid bin Al-Sam. Untuk menyihir Rasul, berhasil berhasil. Makanya, salah satu penyebab asbab nuzulnya Muawidata ini itu dalam, kas, dalam kisahnya Labid ibn Al-Sam mencuri sisir Rasul. Di situ ada lilitan-lilitan lilitan rambut Rasul. Dengan sebab bukul itulah akhirnya Labi bin Aswan berhasil menyihir Rasul Ada yang katakan 6 bulan Rasul terkena sihir Ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal Bahkan Sepulangnya Rasul dari Qaibar Rasul diracun oleh seorang wanita Namanya Zainab bintul Haris, Wanita Yahudi Dan berhasil memakan sedikit Racun yang dihidangkan dalam Paha kambing itu dengan sebab itulah setelah bertahun-tahun dari peristiwa khaybar Nabi SAW baru bisa merasakan racunnya sehingga kepayahan al muslimin yang dimuliakan Allah SWT Itulah permusuhan orang-orang Yahudi sejak zaman Rasul Sampai hari ini Bahkan sampai kiamat dibangkitkan Kemudian yang kedua Akhlak buruk mereka adalah Mereka berusaha membunuh para Nabi dan para Rasul Sejak zaman dulu bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah nabi-nabi yang dibunuh Bani Israil disebutkan oleh Imam ibnul Qayyim taala hmm. annal Yahuda fi yaumin wahid qatalu sab'ina nabiyan pernah Bani Israil itu orang-orang Yahudi itu dalam satu hari dia bunuh 70 nabi dalam satu hari 70 nabi dibunuh hmm. subhanallah Heran sekali dari itu di zaman Nabi Ilyas Alihi salatu wassalam Bahkan kata, masih kata-kata Imam Abdul Qaim Rahimahullah ta'ala Balqatalu asyara alaf Nabi Bahkan Setiap hari ada saja Nabi yang dibunuh Sampai jumlah mereka Sepuluh ribu Nabi Sepuluh ribu Nabi Dibunuh oleh orang oleh orang-orang Yahudi Lah di antara Nabi-Nabi yang dibunuh itu yang sangat masyurlah kisahnya Nabi Yahya Dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan cara dipenggal kepalanya Kemudian Nabi Zakaria digergaji ketika disembunyi dalam pohon Juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi Kemudian juga upaya pembunuhan kepada Isa bin Maryam Tapi Allah angkat Isa ke langit sehingga tidak jadi dibunuh Karena Isa salah satu ulul azmi minar rusul Dan Rasul bukan Nabi Sehingga tidak ada Rasul yang dibunuh Kemudian juga, diantara Nabi yang dibunuh adalah Yusai ibn Nun. Yusai ibn Nun dibunuh oleh orang, orang Yahudi. A Apa namanya? Upaya pembunuhan. Tidak dibunuh, tapi ada upaya pembunuhan ketika Nabi Musa Alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dituduh orang-orang Yahudi bahwa yang membunuh Nabi Musa itu Nabi Musa. Bayangkan dia dituduh membunuh Nabi Musa. Sampai geram Bani Israel ini dan hendak membunuh Nabi Musa. Tapi setelah kemudian jelas bahwa dia bukan pembunuhnya Tapi Nabi Musa memang sudah ajalnya datang Akhirnya kemudian tidak jadi Kemudian juga ada Nabi namanya Nabi Syaiyah Salah satu Syaiyah ibn Amis Syaiyah ibn Amsiyah Dari Nabi-Nabi Bani Israel Itu pun dibunuh oleh orang Yahudi Kemudian Nabi Armiyah Juga itu dibunuh oleh Nabi uh, dibunuh oleh orang Yahudi Termasuk Nabi Daniel nabi Daniel juga dibunuh orang-orang Yahudi di Mesir. Kemudian juga Nabi Hazkian dibunuh, kemudian juga Nabi Amus dibunuh. Bahkan saya katakan upaya pembunuhan pun terjadi kepada para nabi termasuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh sampai sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an al anbiya Begayalah hak mereka membunuh para nabi tanpa hak dibenarkan dan itu sifat yang buruk bagi orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, tahrifut Taurat mereka suka merubah rubah Taurat dan itu difirmankan dalam surah Al Baqarah 75. Afatat <tuh> mauna an yu minulakum wa kadkana fariku minhum yasmauna kalam Thumma yuharifuna mimbak dima akaluhu ahumyalamun. Maka apakah kamu wahai Kaum muslimin sangat mengharap mereka akan percaya kepada Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah Lalu mereka mengubah-ubahnya Setelah memahaminya Padahal mereka mengetahui Itulah kebiasaan orang Yahudi merubah kitab-kitab suci Ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Salah satu kisahnya Adalah Sebutkan Oleh Ibnu Jarir Rahimahullah ta'ala dengan sanad dari Ibn Zaid jadi ketika Nabi Musa pulang membawa papan Taurat kemudian sebagian mereka sudah murtad papan itu dilempar sampai berkecah dengan sebab itulah menyimpangnya Bani Israel karena papannya sudah hancur untuk merangkai kembali susah lah ditambah-tambah kemudian tangan-tangan kotor orang-orang Yahudi yang mereka betul-betul merobah-robah Contoh yang mudah saja ketika terjadi perang Persia dan Romawi. Kemudian Persia mengalahkan Romawi. Banyak orang-orang Yahudi yang tergabung di Romawi itu mereka. Karena takut diperbudak, akhirnya lari ke sana kemari, minta suaka, salah satunya lari ke kota Madinah. Yang, belak, yang dulu disebut Yathrib. Lah, mereka berkeyakinan kenapa sampai di kota Madinah, karena dalam Perjanjian Lama mereka bahwa di situ akan muncul seorang nabi sampai dalam mempelajari nabi yang akan muncul di akhir zaman itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum mengenali nabi yang muncul itu lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka tapi setelah datang nabi itu apa yang terjadi mereka hapus nama Ahmad dan Muhammad dalam Taurat mereka yuharrifunal kalima amawadi mereka merubah-rubah isi Taurat tidak mengakui adanya kenabian Rasul saw. alaihi padahal kita dalam Islam sangat mengakui Isa sebagai nabi Nasrani dan Musa sebagai Nabi Yahudi Tapi mereka mengingkari Nabi kita Bahkan Ada kisah Di zaman Nabi SAW Ada tokoh Yahudi namanya Abdullah Ibn Salam Abdullah Ibn Salam ini tokoh besar Yahudi Di zaman itu di Madinah Kemudian dia mengatakan Ya Rasulullah atau Ya Muhammad ini sa'iluka anil asya' la ya'lamuha illa nabi. Oke okay, Muhammad saya akan bertanya tiga perkara Kalau kau bisa menjawab memang kau seorang Nabi Kemudian kata Rasul apa pertanyaannya Maka kata Abdullah Ibn Salam ini, Yang pertama awal tanda-tanda kiamat itu apa Yang kedua makanan penduk sorga yang pertama dimakan itu apa Yang ketiga kalau bayi lahir kenapa pula mirip bapak ibunya Kemudian Rasul menjawab satu dua tiga dijawab oleh Rasul dan semua benar. Tiba-tiba Abdullah bin Salam mengatakan Ashhadu Allah ilaha illallah wa Ashhadu anakah Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berakhlak disembah kecuali Allah dan Engkau adalah utusan Allah. Masuk Islamlah Abdullah ibn Salam. Dia tokoh Yahudi besar. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, Ya Rasulullah, panggillah orang-orang Yahudi, tanya mereka soal diriku sebelum kukhabarkan keislamanku kepada mereka. Maka Rasul memanggil orang-orang Yahudi, kemudian Abdullah bin Salam disembunyikan. Kemudian kata Nabi sallallahu "Bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam?" Maka mereka memuji dan mengatakan, "Sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dia adalah tuan kami, anak dari tuan kami, alimuna wa ibnu alimina. Dia adalah orang yang paling alim di antara kami." Dia orang anak yang paling alim diantara kami Dipujinya Abdullah bin Salam Sudah dipuji tiba-tiba keluar Abdullah bin Salam Kemudian mengatakan Kata Abdullah bin Salam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Tiba-tiba setelah dia Mengucapkan dua kalimat syahadat Di hadapan orang-orang Yahudi berbalik Pujian itu menjadi celaan selatan Dia orang jahil kami Anak dari orang jahil kami Hakiru Hakirina Dia orang yang paling hina diantara kami Anak orang yang paling hina diantara kami Subhanallah Dicelanya Abdullah bin Salam Begitulah mereka Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan ayat ya. Tentang masalah ini Tentang masalah Abdullah bin Salam Sampai akhirnya Orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa Oke okay Muhammad Sebenarnya malaikat siapa yang turun kepadamu memberikan wahyu kepadamu Kata Nabi SAW Jibril datang kepadaku Ketika mendengar kalimat Jibril marah mereka Oh Jibril yang terlibat perang itu ya katanya. Coba kalau kau katakan Yang turun kepadamu bukan Jibril tapi Mikail yang membawa rezeki kepada kami Kami beriman Tapi karena yang menurunkan wahyu Jibril kepadamu Maka Jibril musuh kami Kami tolak syariatmu dari sini turun surah Al-Baqarah 9798 Kulmankana Adu wali Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin man kana aduan lillah wa malaikatihi warusulihi, wa rusulihi wa Jibril wa Mika'il fa innallaha adulil kafirin turun ayat ini barang siapa yang musuhi Allah malaikatnya rasulnya Jibril Mikail maka dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah musuh Fainallah, seungguhnya Allah Musuh bagi orang-orang kafir Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak Tentang akhlak-akhlak orang Yahudi Masa kelam dan gelap orang-orang Yahudi Karena waktu juga yang Sangat sedikit Insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan Melanjutkan Tentang sejarah hitam dan kelamnya Bangsa Yahudi dari zaman ke zaman mudah-mudahan ada manfaatnya akhirnya saya tutup dengan khabar tul majlis subhanahu'ala bihamdika asyadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa tula Allah ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh